Hai balik lagi nih di channel ini di mana kamu bisa belajar berbagai macam tips TOEFL Nah untuk video ini kamu akan belajar tentang tips TOEFL untuk menjawab soal pada bagian reading comprehension Nah tips ini dinamakan adalah tips untuk menjawab soal tone of the passage Jadi dalam tes TOEFL bagian reading comprehension kalian akan menemukan soal dengan kalimat seperti ini What is the tone of the passage? Tahun itu apa sih artinya? Mungkin menurut kamu, tahun itu adalah nada ya, tapi dalam teks TOEFL, tahun itu artinya emosi si penulis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu tulisan atau teks atau passage itu bisa mencerminkan emosi si penulisnya. Akan tetapi, karena teks TOEFL itu mayoritas adalah akademik teks, maka biasanya tidak mencerminkan emosi apapun. Jadi, tips untuk menjawab soal ini adalah justru dengan memilih jawaban yang tidak mencerminkan emosi apapun. Kita langsung saja lihat di pembahasan soal ini. Let's start! Oke, okay, di soal ini kita menemukan kata Tony. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Tony di sini artinya emosi si penulis. Nah, kita bisa menjawab soal ini sebenarnya tanpa membaca teksnya. Bagaimana sih caranya? Triknya adalah justru dengan memilih kata yang artinya tidak menunjukkan emosi apapun. Nah kalau kita lihat pilihan jawabannya di sini ada angered, humorous, outrage, dan informational. Kita coba terjemahkan satu persatu ya. Angered artinya marah atau dibuat menjadi marah. Sedangkan humorous artinya humoris. Sedangkan outrage artinya sangat marah atau murka. Dan terakhir informational itu artinya Informasi atau yang memiliki sifat atau bersifat informasi Nah dari keempat pilihan tersebut Mana kira-kira yang tidak mencerminkan emosi penulis? Nah menurut kamu jawabannya yang mana? Ya dan jawabannya adalah D. Informational Karena informational yang berarti bersifat informasi itu tidak menunjukkan emosi apapun Dibandingkan dengan pilihan A, B, dan C kita lanjutkan ke soal berikutnya Nah di nomor 2 ini sekali lagi kita bisa menemukan kata tone Yang berarti emosi si penulis Sekali lagi kita tidak perlu membaca teks ya Kita hanya perlu membandingkan pilihan jawaban yang tersedia Coba kita artikan satu persatu ya Pilihan A, cold artinya dingin atau bersikap dingin Lalu B, sadistic yang artinya sadis C, emotional yang artinya emosi dan D. Deskriptif yang artinya Deskriptif Nah dari keempat pilihan jawaban yang tersedia Menurut kamu mana kata yang tidak menunjukkan emosi apapun? Ya dan jawabannya adalah D. Deskriptif Karena Deskriptif atau Deskriptif itu tidak mencerminkan emosi apapun Dibandingkan dengan Cold yang artinya bersikap dingin Sadistic yang artinya sadis lalu emosional yang artinya emosional. Oke okay, tunggu dulu ada beberapa kata lainnya yang merupakan jawaban untuk soal ini. Kita bahas di soal selanjutnya ya. Di soal terakhir ini sekali lagi kita bisa menemukan kata tahun dan sekali lagi kita tidak perlu membaca teksnya dan hanya perlu membandingkan pilihan jawaban yang ada. Kita coba terjemahkan satu persatu ya. Untuk pilihan A, outrage itu artinya sangat marah atau murka. B Judicial itu artinya hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan C. Hypnotic itu adalah yang bersifat hipnotis Lalu D. Informatif yang artinya informatif Nah untuk soal ini mungkin kita akan sedikit bingung Karena hanya ada satu kata yang mencerminkan emosi seseorang Oleh karena itu untuk menjawab soal ini kita hanya perlu melihat daftar kata ini Nah kata-kata ini sebenarnya adalah jawaban untuk soal tone Jadi kalau kalian bingung, hafalkan saja kata-kata ini karena kata-kata ini adalah jawabannya Jadi untuk pilihan nomor 5 ini, jawabannya sudah pasti adalah informative Oke, jadi dari pembahasan soal itu, kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban untuk soal-soal tadi adalah Informational, Chronological, Factual, Descriptive argumentative, dan explanatory. Dan kata-kata lainnya yang mencerminkan jenis teks yang biasanya ada pada test TOEFL. Mau tahu tips TOEFL lainnya? Coba lihat video ini, di mana kamu bisa belajar cara menerapkan strategi menjawab soal atau tips untuk menjawab soal pada test TOEFL. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.